Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi teman-teman dengan saya di channel Warna Grafika Selamat datang teman-teman, terima kasih sudah uh, menonton video ini Saya doakan semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan berbahagia Dan tentu yang paling diharapkan lagi juga tambah banyak rezekinya kali ya Dan semoga uh, semua permasalahan hidup teman-teman yang mungkin teman-teman saat ini sedang hadapi semuanya dapat diselesaikan dan dapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa diselesaikan dengan segera dan sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman pada video kali ini saya ingin uh, membuat tutorial bagaimana cara membuat um, video untuk banding atau feel uh, pada channel yang terkena Dismonetisasi Akibat dari reuse Konten ya teman teman ya Kalau contoh videonya uh, Sudah banyak ya Di video eh Di channel saya tapi Untuk ininya untuk uh, Bikin caranya Baru sempat ini nih teman teman ya <chefs> Tapi sebelumnya sebelum saya lanjutkan uh, Pembahasannya saya ingin uh, Mempromosikan Mempromosikan Channel teman-teman yang sudah berkomentar pada video saya sebelumnya yaitu pada video CPM hilang penghasilan nol ini ada beberapa kawan-kawan yang berkomentar dan saya akan sekaligus promosikan di sini saya harap teman-teman juga mau berteman dengan mereka dan tentunya dibantu juga subscribe nya ya teman-teman ya yang pertama adalah Agung Kuat Kencana nah ini Agung Kuat Kencana ini di Bali ya. Lalu ada Dandi Alfitra, terima kasih. Buat Mbak Agung juga terima kasih. Wawan Adriansah di Batam, terima kasih. Ada Bang Samuel Sianipar, ini YouTuber Batam. Lalu ada Arisa Amel Channel, eh Arisa Amelia Channel, terima kasih Bang. Ini kayaknya Bang Samuel sama Bang Arisa ini eh, teman baru nih, teman-teman ada meletup studio, lalu Wahyu Imanuddin, ada Dul Daily, ada Sahri Duan, ada di Official NCS. Lalu ada sahabat saya nih Alize Queen di UK Wow. Alize ini setia loh, ini sudah beberapa video hadir terus. Terima kasih Alize. Terus ada Marsanes Official. Selanjutnya juga ada Power Girl Channel. Power Girl Channel juga ini setia, teman-teman. Silakan teman-teman dikunjungi yang saya sebutkan tadi. Jangan lupa juga di subscribe ya channel-channel kawan tadi. Dan juga tentunya channel warna grafika studio. Tolong dibantu eh, dukungannya dengan memberi eh, like, subscribe ya, dan komen ya. Buat terutama buat channel-channel yang eh, baru berkunjung di sini dan belum mensubscribe Please like and subscribe to support Warner grafika Teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya dan ke monitor, ya. Eh, Di sini kebetulan ada sahabat yang terkena dismonetisasi karena eh, reuse konten, ya. Nah, channel ini eh, mengupload, ini ya, mengupload konten eh, musik. ya yang diambil dari YouTube. Ya. Nah, ini sudah terbuka. Nah, di sini kita lihat ada pemberitahuannya. We have determined that your channel is no longer eligible for monetization. Ya. Sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk monetisasi. Lalu kita ke monetisasinya. Nah. Di sini ada dikasih dua pilihan ya teman-teman ya yang pertama adalah mengajukan appeal yang harus disubmit atau diajukan pada maksimal tanggal 15 November ya nah kalau sampai tanggal 15 November ini belum mengajukan berarti sudah tidak bisa lagi berarti harus menunggu pada option kedua yaitu mengajukan uh, reapply Monetisasi pada tanggal 24 Oktober 2022, begitu ya, jadi eh, di saat kita terkena dismonetisasi, dikasih waktu 2 minggu untuk membuat video appeal. Dan apabila tidak digunakan atau terlewat, maka kita harus menunggu 2 minggu lagi untuk reapply, artinya sebulan ya. Nah, eh, kenapa sih gitu ya eh, channel kita itu terkena dismonetisasi karena reuse konten, ya. Nah, reuse konten itu penyebabnya biasanya satu: mungkin kita melakukan pelanggaran dengan mengupload video yang sama, sementara uh, kita sudah pernah menguploadnya di channel kita. Ya, walaupun itu rekaman kita sendiri, uh, original kita yang merekam uh, dan sudah kita upload, kemudian kita terlupa. Gitu, kita terlupa, kita pakai lagi, ataupun kita. Uh, sengaja menguploadnya lagi Tapi minim sekali editingnya ya teman-teman Sebenarnya sih saya juga sering ya Memakai video-video yang pernah saya pakai pada video sebelumnya Yang sudah pernah saya upload uh, Lalu saya edit lagi ya Tapi ya tentunya editingnya harus lebih dari 60% baru boleh digunakan Tapi kalau similar atau hampir-hampir sama saja dengan video yang lama Nah itu yang tidak diperbolehkan Uh, yang kedua, reupload ini uh, atau reuse konten ini biasanya sering terjadi juga, uh, terkena dismonetisasi pada channel-channel yang uh, sering mengupload video-video lirik lagu, ya, ataupun cover, ataupun juga uh, album lagu, dan... Yang paling berbahaya itu adalah mengupload film Dan di review film sering sering terjadi tuh teman-teman Kadang-kadang suka silap ya Karena sangat ketat ya teman-teman untuk uh, review film ini Kalau ngeditnya nggak pandai-pandai Bukan hanya uh, Sanksinya bukan hanya dismonetisasi ya Tapi di Dan untuk di bannet itu uh, Saya pernah mengalaminya itu dulu ya Karena mau coba-coba ya dan alhamdulillah uh, kembali bisa dibuka. Waktu itu memang saya sangat bingung sekali, tapi alhamdulillah dibantu dengan uh, channel Ari Cibi Channel ya. Waktu itu dibantuin, jadi sehingga bisa dibuka lagi. Nah teman-teman boleh juga lah dikunjungi itu Ari Cibi Channel. Silahkan kalau mau tanya-tanya, mendapatkan masalah yang sama di untuk uh, channel yang dibanned ya. Oke. Okay. Uh, di sini kemarin itu mas eh, masalahnya adalah di channel ini ya masalahnya Saya tunjukin videonya Mana ya yang terkena Nah ini dia di video yang ini ya Nah jadi eh, ini adalah cover lagu sih sebenarnya Cover lagu bukan, bukan lagu aslinya dari Ari Lasso ya dan sudah diperiksa sebentar. Saya tunjukkan di sini, ini linknya ya. Oh bukan, sorry, bukan ini. Sebentar, nah ini, ini adalah sumber sumbernya dari dari channel yang diambil ya ya. Ini channel kecil sih. Dan saya yakin ini bukan juga uh, milik dia nih. Ya, lagu-lagu yang di sini saya rasa cover-covernya bukan milik dia. Dan eh uh, di sini sih kalau saya periksa tidak ada tidak ada ini ya, tidak ada klaim hak cipta ya tuh. Ya, tidak ada lisensi. Nah, ini dilihat nih Tamia Aulia nih yang yang cover. Tapi kenapa kok uh, sewaktu di Upload di channel ini malah terkena klaim hak cipta dan berakibat dismonet. Kita lihat ke emailnya. Nah, biasanya kalau ada pelanggaran kan eh, ada pemberitahuannya nih ya. Nah, ini ya. Nah, di sini ada yang mengklaim ya, Aquarius, Pustaka musik nih ya, teman-teman ya. Tapi sebenarnya di channel saya sendiri banyak loh. Ini punya saya ya. Banyak sekali cover-cover uh, lagu nih ya. Ada cover hati yang terluka, Bruri. Uh, cover lagu, Nostalgia, Radio di Gomloh ya. banyaklah pokoknya. Teman-teman bisa cek sendiri nih. Ada selamat ulang tahun. Banyak di channel saya sendiri musik-musik nih teman-teman. ya Nah kalau untuk... Di channel ini kan banyaknya sebenarnya NCS ya Dan NCS sendiri eh, Sudah mengizinkan ya Untuk konten kreator lain Mengupload musik-musik dari NCS Dan tidak dikenakan copyright Asalkan linknya disertakan ya Seperti Saya kasih contoh aja nih teman-teman Nah seperti ini nih Jadi boleh juga buat teman-teman eh, Yang channelnya ingin berisi Konten-konten musik Boleh menggunakan NCS ya Aman kalau NCS Cuma untuk yang satu ini Langsung di dismonet Nah Itu penyebabnya ya teman-teman ya Kalau untuk seperti itu Ya Teman-teman untuk menghindari Agar e, Channelnya tidak di dismonetisasi Yaitu temen, e, Youtube itu mewajibkan bagi kita apabila ingin menggunakan uh, karya orang lain ataupun video orang lain yaitu memberikan kredit ya dari source file atau sumber uh, video yang mau kita download lalu kita gunakan di channel kita dan youtube bisa menemukan itu ya teman teman apakah kita sudah memberikan kredit atau tidak pada channel yang kita ambil nah saya like saja di sini ya. Nah, di sini kita periksa apakah dari channel Mahaka tadi memberikan kredit ya. Kredit itu yaitu like, subscribe dan komen. Tentunya minta izin ya. Minta izin uh, ke si pemilik pemilik video ini ya. Mungkin kita nggak bisa menelusuri siapa pemilik pertamanya karena ini udah pasti udah banyak yang ngopi-ngopi cuma kebetulan. Dapatnya di sini, ya teman-teman. Dapatnya di sini nih. Dapatnya di sini. Dan saya periksa disini, di sini e, diantara semua komen ini tidak ada satupun dari mahaka ya memberikan komen ya. Nah ini memang itu penyakit e, buat kebanyakan teman-teman ingin mengambil mengambil karya orang lain yang dianggapnya bagus. Tapi gengsi untuk minta izin sebenarnya nggak apa-apa, bilang aja di sini. Uh, izin izin pakai ya setidak-tidaknya walaupun tidak direspon kita sudah meninggalkan jejak dan uh, ibaratnya sudah memberikan kredit jadi di saat kita di upload dan YouTube memeriksa uh, sumber-sumbernya nah kita sudah sopan santunnya sudah ada jadi seperti pada channel saya tetap aman sampai sekarang ya karena saya setiap, setiap saya lihat video musik yang bagus dan saya pengen taruh di di channel saya saya selalu subscribe dulu like dulu terus saya komen minta izin ya bahkan beberapa video dari channel yang bersangkutan saya komentarkan saya kasih like saya kasih uh, saya kasih ini ya saya kasih kredit artinya saya turut memberikan keuntungan pada channel tersebut ya teman-teman itu jangan gengsi ya teman-teman seandainya pun teman-teman nantinya pengen mau uh, pengen mengambil uh, konten musik Video musik di channel warna grafika ataupun di channel mahaka ini ya supaya nggak terkena masalah itu ya harus dikasih kredit ya harus dikasih like, subscribe ya, komen. Nah kalau sudah pernah subscribe ya minimal komentar sama like ya teman-teman ya. Itu untuk menghindari dismonetisasi loh. Oke, nah sekarang eh, kita ke bagaimana cara membuat video bandingnya agar disetujui ya teman-teman. Sekarang kita periksa dulu ke monetisasinya ini. Oke. Okay. Lalu. Di sini teman-teman ya. Kita akan mencoba start appeal ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu. Ketentuannya apa sih yang diminta YouTube. Untuk membuat video monetisasi. Kita klik di sini. Di learn more. Jangan asal-asal buat. Ya teman-teman. Nah, appeal channel suspension ini, teman-teman. Baca sendiri, saya langsung ke ini ya. Appeal by video, ya. Yeah. If eligible to appeal by video, follow this guideline when creating your video, ya. Yeah. Jika teman-teman ingin membuat video appeal menggunakan video, nah, teman-teman harus uh, mengikuti, ya, yeah, mengikuti guideline ini di saat membuatnya. Format must be. Nah ini ya, formatnya harus ngikutin ini nih, ada 5 ketentuan, ya 5 ketentuan, teman-teman uh, membuat video appeal ini, yang pertama untuk peraturan pertama, jadi video itu di uploadnya, teman-teman nggak -teman, uh, boleh ada deskripsi apa-apa, text juga nggak ada, jadi ini teman-teman, nah harus kosong begini ya, ya teman-teman ya. Nah gitu. Nah kalau judulnya teman-teman kasih judulnya gini aja teman-teman. Video of Ya misalnya mahaka, eh, mahaka ya mahaka lah misalnya. Mahaka entertainment. Mahaka emas ya misalnya. Nah gitu ya jadi ini kosong ya Oke okay, teman-teman Lalu tagnya juga dikosongin teman-teman Ya Enggak ada Enggak ada apa-apanya Ya Gitu ya Untuk Untuk peraturan yang Eh apa maksudnya Rule-nya Deadline-nya yang pertama ini seperti ini Ya teman-teman kosong Tagnya juga kosong Jangan ada Kalau ada nanti enggak disetujui Untuk video Eh untuk yang kedua, ya, peraturan yang kedua, less than 5 minute long. Kurang dari 5 menit, ya, teman-teman, ya. Nggak boleh lebih dari 5 menit. Harus kurang dari 5 menit. 4,5 menit, 4, 4 menit 30, 4 menit 50 boleh. Jangan sampai 5 menit pas, ataupun 5 menit lebih satu pun nggak boleh, ya, teman-teman, ya. Nah, seperti pada contoh video saya ini, cuma 4 menit 32 detik, oke. Okay? Lalu selanjutnya unlisted, unlisted. Ini teman-teman, di sini uh, visibilitasnya teman-teman, jangan di public tapi di tidak public, gitu ya teman-teman ya. Ini tidak public. Lalu uh, upload to the channel that you are appealing. Jadi teman-teman harus upload uh, pada channel yang bermasalah, misalnya. Ini kan channel saya warna grafika yang bermasalah, jadi saya uploadnya di warna grafika, ya. Mahaka yang bermasalah uploadnya di Mahaka, jangan di tempat lain, <laughs> salah alamat. Oke okay, teman-teman. Lalu yang kelima, narrated in English, Hindi or Bengali, or picture English subtitle when narrated in another language, ya. Jadi videonya berbahasa Inggris, Hindi atau Bengali atau eh, apa ya dikasih dikasih ya subtitle bahasa Inggris ketika teman-teman eh, membuat video berbahasa yang lain, misalnya bahasa Indonesia ya teman-teman nah, berbahasa Indonesia dikasih subtitle tapi itu meragukan juga karena saya pernah membuat video banding saya pakai bahasa Indonesia, terus saya kasih translation atau subtitle bahasa Inggris, gitu. Nggak diterima, teman-teman. Lalu, kedua kali, eh, di, di video yang sama, saya membuat lagi, ya. Pada, masih pada masalah yang sama, ya. Saya membuat lagi, saya buat pakai bahasa Inggris, baru diterima. Jadi, sebaiknya, teman-teman itu membuatnya dengan berbahasa Inggris. Oh, saya nggak bisa bahasa Inggris? Ya. Teman-teman boleh nantinya ketikan di Microsoft Word dulu ya scriptnya ataupun eh, contohnya yang ingin teman-teman yang ingin teman-teman katakan di video baru nanti teman-teman ke Google Translate ya. Sini ya. Translate. Nah, gitu. Nah, teman-teman di sini misalnya mau translate dari Indonesia ya. dari Indonesia ke Inggris. Jadi, teman-teman ketikkan aja dulu di sini ya. Misalnya hello team, misalnya gitu ya. Hello team. My name is Taufiq Gunawan. Gitu ya. Nah, kan ter translate ke bahasa Inggris baru teman-teman copy ya. Lalu teman-teman boleh pakai note di sini untuk ngumpulinnya ya, notepad ya. Nah, di sini Ya, ataupun teman-teman, ketikan dulu di sini. Sebaliknya di note, ya. Misalnya, sebaliknya di note dulu. Bahasa Indonesia-nya, "Hello Team". Nama saya Taufik Gunawan. Misalnya, saya adalah konten kreator warna grafika studio. Misalnya, nah gitu ya. Teman-teman baru, teman-teman eh, blog, lalu klik kanan, copy, dan pastikan di pas bahasa Indonesia ini. Nah, ya, teman-teman, oke. Nah, jadi seandainya teman-teman sudah selesai dari sini, baru di copy eh, ke notnya, ya, ke sini, ya, nah, Dikopikan kesini, ke sini oke okay, selanjutnya nah itu kan uh, guideline nya ya aturannya supaya di ini ya teman teman ya aturan untuk membuat videonya lalu selanjutnya what to include apa saja yang disertakan dalam video itu nah ini yang gak boleh salah nih teman teman ya nah di sini dikasih tahu, we want to understand how you create your content and get a behind the scene look at you process your video shoot. Ya, oke, okay. hmm. oke, okay. aduh, saya kesemutan, tunggu dulu, oke. Okay. <tuh> nah, jadi di sini uh, tim YouTube ingin mengetahui bagaimana cara teman-teman dalam membuat. Konten-konten uh, teman-teman ya Videonya ya Behind the scene nya Maksudnya Dibalik Dibalik pembuatan Konten-konten teman-teman ini Dia pengen tahu gitu Bagaimana prosesnya gitu ya Nah Disitu uh, sini teman-teman yang pertama Include the URL of your channel Within the first 30 second of your video Ya Nah jadi Uh, pada saat teman-teman membuat video banding di 30 detik pertama, teman-teman harus menyebutkan nama channel teman-teman. Ya, misal begini: uh, Hello Team, Welcome to Warna Grafika Studio. Nah, tuh ya, itu yang pertama. Ya, lalu uh, yang kedua, ya, refer to refer to the adsense program policies part of our youtube channel monetization policies make sure that you address specific part of the policies and give example of how your channel follow our guidelines Ya, jadi setelah setelah ini ya setelah teman-teman uh, menyebutkan url nya dan memperkenalkan memperkenalkan eh uh, diri teman-teman di 30 detik pertama ya. Di 30 detik pertama, "Hello YouTube team, my name is Warna grafik Eh, gini-gini sorry "Hello my uh, hello YouTube team, my is eh, Aduh gimana sih ya? Nah, begini caranya. <tuh> Kok jadi ngebleng Begini teman-teman. Eh -teman. uh, pada 30 detik pertama, teman-teman, "Hello team, welcome to Warna Grafika Studio," gitu misalnya ya. Uh, my name is uh, Taufik Gunawan I am content creator of Warna Grafika Studio nah gitu ya 30 detik pertama lalu uh, selanjutnya teman-teman tuh harus ngasih tahu ke tim youtube gitu ya uh, bagaimana teman-teman itu sudah uh, mengikuti peraturannya ya misalnya teman-teman itu nanti karang-karang sendiri deh. Saya juga nggak pandai bahasa Inggris. Karang-karang. Nah, bahwasanya teman-teman itu. Sudah. Mencoba. Mengupload video. Yang tidak terkena klaim hak cipta. Dan sudah. Uh, memeriksa ya. Memeriksa setiap video. Teman-teman. Dan teman-teman juga sudah mengambilnya. Dari. Sumber yang aman. Dari link yang aman ya. Teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak -teman sembarangan. Ngambil link videonya. Gitu. Bahwa teman-teman sudah mengecek. Pada video itu. Tidak ada klaim uh, hak ciptanya atau common use atribut sehingga teman-teman berani menggunakannya ya lalu yang ketiga Fokus on the channel as whole you just individual eh not just individual video that meet our guidelines ya jadi uh, tahapan ketiga teman-teman harus uh, menjelaskan kepada YouTube dan fokus uh, pada channel teman-teman Nah tem channelnya teman-teman ini secara keseluruhannya itu tentang apa sih? Gitu ya Ten Misalnya e, tentang musik Ya kasih tahu sama youtube bahwa channel, sa e, channel saya ini memang khusus musik channel, e, Ataupun tentang vlog Channel saya khusus vlog Nah kalau saya Yang agak susah nih Karena channel saya gado-gado Ada musik, ada vlog, ada tutorial Jadi di saat kemarin saya mengajukan banding Saya sebutkan semua channel saya Berisi tentang vlog, tentang musik tentang tutorial ya, gitu ya. Nah, selanjutnya ketentuannya yang keempat. Provide visual example of how to create, eh, how you create your content. Where possible, try to make a connection between what you saw in your video, a feel and what on your channel you can. Satu, pertama nih, bikin ininya ya. Bikin videonya teman-teman harus uh, Ibaratnya Menunjukkan bagaimana cara teman-teman Mengedit videonya ya teman-teman Ini prosesnya Nah nih misalnya Show yourself in the video Or provide a voiceover Nah jadi teman-teman Harus Muncul di video Di video banding itu Di video appeal itu ya Teman-teman ya harus muncul di video bandingnya Uh, terusnya, jangan orang lain, teman-teman yang ini, yang banding Harus sesuai ya, karena teman-teman harus sama tuh uh, Video banding dengan video-video yang ada di channel teman-teman Makanya itulah perlu perlunya, walaupun teman-teman punya channel musik Ataupun channel-channel yang nggak nampak wajah Harus punya satu video yang me uh, yang memang Benar-benar itu wajah kalian, dan kalian mengakui bahwa pemilik channelnya adalah kalian. Jadi, di saat ketemu masalah seperti ini, YouTube bisa memverifikasi antara video banding dengan video kalian yang lama. Itu memang benar, kalian pemiliknya. Oke, okay? lalu yang B: 'Show how you film your content.' Hmm. Nah, di sini teman-teman juga harus menunjukkan di video banding tersebut eh, bahwa, eh, cara teman-teman merekam merekam kontennya ya, cara merekam kompet kontennya, cara mengeditnya ya. Kalau misalnya teman-teman enggak merekam sendiri, nah teman-teman harus menunjukkan dari mana teman-teman ngambil -teman videonya, background videonya ya. Gitu. Lalu yang C-nya, so how you edit your con your content ya. Nah, di sini teman-teman juga harus nunjukin bagaimana teman-teman mengedit videonya ya, pakai aplikasi apa. Misalnya kayak saya pakai PSDC saya nunjukin eh, saya ngeditnya pakai PSDC jadi teman-teman perlu eh, screen recorder lah ya. kalau teman-teman ngeditnya pakai HP pakai kain master kain master ataupun eh, pakai filmora berarti teman-teman harus aktifkan dulu screen recordernya baru teman-teman mainkan seolah-olah sedang mengedit menggunakan kain master atau filmora ya Nah itu guideline-nya Nah ini guideline-nya yang enggak boleh ketinggalan sama teman-teman Bila mana teman-teman tidak bisa menunjukkan Bagaimana cara teman-teman mengedit Dan bagaimana cara-cara teman-teman merekam Ya uh, Itu pasti ditolak ya Kayak misalnya teman-teman merekamnya -teman pakai HP Ya teman-teman dikasih -teman tahu uh, Saya merekamnya menggunakan Android Misalnya Samsung seri apa-apa-apa Kayak saya gitulah Ya nanti lihat deh di videonya ya di video saya banyak teman-teman bisa lihat ya ada beberapa video tuh nanti cari saja e, contoh video banding ya nah setelah semua itu selesai e, durasinya kurang dari 5 menit dan ini semuanya sudah diikuti teman-teman render lalu teman-teman silahkan ke YouTube studionya ke YouTube studionya ya teman-teman ya nah masuk ke YouTube studionya teman-teman ke langsung ke studio ya nah lalu yang kedua ini ini ini saat ini ya saat mau upload ya upload your feel video as unlisted and, and copy the URL ya nih ya copy URL ya jadi teman-teman eh, setelah membuat video banding karena saya belum buatkan untuk mahaka, jadi saya ke channel saya dulu ya nah nah ini di copy dulu nih linknya teman-teman ya dicopy ya. Lalu, kembali lagi deh nih, ke Mahaka ya. Lalu ini, go to monetization on your channel monetization overview, ya. Setelah copy URL-nya, saya contohkan di sini dulu, ya. Ke monetisasi, ini di Mahaka. Ya, lalu appeal. Klik di appeal-nya. Nah, ya. Nanti teman-teman klik di sini URL-nya. Nah, di situ ya. Oke. Nah, ini berhubung bukan punya dia. Uh, URL-nya punya saya. Makanya dia langsung dikenali. Tapi saya ini hanya mencontohkan, teman-teman. Klik di sini URL-nya. Baru uh, setelah itu ya, teman-teman submit. Gitu aja kok. Ya, gampang. Nah. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Uh, jadi sangat mudah sekali membuat video banding teman-teman. Sorry nih videonya panjang karena saya pengen ngejelasinnya sejelas-jelasnya kepada teman-teman dan memang sudah ciri khas dari warna grafika tutorialnya nggak ada yang pendek ya karena nggak mau asal-asalan warna grafika itu pengennya e, ngejelasinnya sesuai pengalaman ya teman-teman ya biar nggak gagal. Jadi percuma aja teman-teman e, saya kasih tutorial yang durasinya pendek terus nggak ngerti akhirnya cari e, Tutorial yang lain, beberapa tutorial, dan nggak dapat juga akhirnya, nggak ketemu uh, solusinya ya, teman-teman. Nah, biasanya setelah teman-teman submit, uh, itu teman-teman ini ya, uh, menunggu ya, menunggu. Nanti teman-teman uh, akan melihat ya, di, di view ini ya. biasanya view-nya tuh e, tiga aja ya teman-teman ya kalau misalnya masih satu berarti belum dua belum nah biasanya setelah tiga yang viewnya di sini tiga view itu tandanya sudah diperiksa semua oleh tiga orang ya secara manual dan di situ teman-teman bisa mendapatkan keputusannya banding kalian disetujui atau tidak atau tidak dan dan yang paling penting ya di saat teman-teman mengajukan banding Teman-teman itu tidak boleh menghapus video apapun, ya, dan tidak boleh melakukan perubahan apapun di video. Teman-teman, misalnya, teman-teman eh, ganti thumbnail, ataupun ganti deskripsi, ataupun ganti judul, teman-teman tidak boleh melakukan itu, ya. Nah, bagaimana dengan upload? Upload boleh, ya, tapi pastikan hati-hati saat mengupload pastikan saat mengupload sama sama sekali tidak ada kesalahan yang sehingga membuat teman-teman waduh -teman, salah upload terus mau dihapus nah itu jangan karena terkadang kelupaan habis upload salah uh, terus langsung main hapus gitu ya jangan kalaupun misalnya uh, sudah terlanjur diupload terus salah biarkan saja dulu ya sampai uh, proses bandingnya selesai setelah itu, teman-teman uh, baru, misalnya disetujui, ya, baru hapus, ya, teman-teman. Dan jangan mengupload yang kena klaim hak cipta lagi. Itu namanya cari gara-gara, ya, teman-teman. Ya, nah, segitu aja. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipraktikkan oleh teman-teman, ya. Akhirnya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen uh, bagi teman-teman jika video ini bermanfaat, dan yang komentar eh, pada video ini akan saya promosikan akan saya sebutkan nama channelnya pada video selanjutnya, akhirnya saya pamit undur diri, wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kembali